Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Kita sudah berada di tengah-tengah lokasi tempat saya hunting lor. Nah seperti ini kondisinya. Jadi tempatnya sangat semak lor ya. Uh, Mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Karena biasanya luar baya itu kalau ketembak tembus-tembus uh, dan apa namanya itu uh, tidak langsung tumbang lor ya. Biasanya lari dulu. Dan kalau di tempat semak seperti ini Agak susah juga kita nanti nyarinya lur ya, tapi mudah-mudahan nanti ketemu. Kalau uh, dapat poin, oke. Okay. Sekarang kita sudah siap untuk hunting. Ikuti terus lur ya. Nah, buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini, uh, saya tidak lupa-lupa. Uh, ya. Selalu mendoakan, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, lancar sekinya dan panjang umurnya. Oke, okay. kita ikuti keseruan hari ini lur. Kita hunting ruak-ruak. Mantap. mantap lur poin lur, ih keren cerita ah mantap lur poin, tambah lagi satu lur mantap lur. tambah lagi lur, alhamdulillah datang terus lur, luar biasa ini banyak ini lur. dulu poinnya daripada nanti kelamaan dan nggak ketemu lur. nah ini tempatnya lur sangat semak lur ya, agak susah juga kalau Kondisi lokasinya seperti ini, lur. Sulit nah, mencarinya kalau sudah ketembak. Itu, lur, biasanya dia lari karena luar, -luar itu tidak langsung tumbang. Kalau ketembak, lur, burung maksudnya langsung tembus. Dia ada tiga poin cari yang ketembak: satu di sekitar sini, lur. kemudian ketemu. Nah, ini satu dapat poin. Eh, satu, Lur. Oh, itu, Lur. Oh, alhamdulillah, ketemu dua, Lur. Lor. Nah, kita skip dulu, lor ya. Kita cari dulu. Biar nanti terlalu kepanjangan apa durasinya kita ke dululah sayang sekali lor yang satu tidak ketemu karena teman terlalu semak seperti ini lor nah itu dia terdikanya larinya ke sini tadi lor terlalu semak tempatnya nah ini seperti ini kondisinya lor terlalu semak sulit untuk mencari nya lor dia sudah dapat uh, dua poin yang ketemu lor alhamdulillah lah ya Oke, kita kembali ke TKP. Nah, di sana tadi tempat kita bidik loh. kita lor. Oke, lor. Kita ke TKP. Ini lor, sangat semak, Lur. Payah nyarinya kalau seperti ini, Lur ya. Nah. nah. itu dia. Terlalu semak. Oke, Lur, karena tempatnya tidak memungkinkan dan terlalu semak, Lur. Jadi, daripada nanti sia-sia. Uh, ke tempat dan gak ketemu, malah menjadi jadi Lur. saya putuskan untuk pindah lokasi, Lur ya. Ke sebelah sana yang sedikit agak terang apanya uh, lokasinya dan kita mencari warwaknya kalau udah tempat itu gampang lur ya oke ikuti terus menurut nanti dapat uh, tambahan poin lagi baru dua poin lur nah ini oke ikuti terus keseruannya mantap kita sudah sampai di lokasi kedua lur nah di depan sana itu lor kita nanti uh, huntingnya kita nanti, taruh di pinggir bandara itu lor. mudah nanti, rok ruang dapat, apa namanya, uh, mengampiri spekernya lor. Kita dekat di situ lor. Nah ini lokasinya. Sepanjang aku Riki kita mau ngantuk tuh lor. Mempertanyanya ada rok banyak, entah ada, entah nggak tahu lor. Cuman lokasinya sangat enak ini. Nah itu, itu perumahan Lur Di sana. Oke, kita lanjut lur. ya. Mantap. Kita hunting. Kita coba mimis terbaru lur dari Black Hole. Akurat nggak? Oke. Okay. Mantap. Alhamdulillah, hujan pun tak jadi lur ya. Kita hunting seneng hari ini lur. Dan kita putuskan untuk kita lanjut hunting lagi. Mudah-mudahan nanti oh, dapat poin lagi lur ya. Lur. Ngopi sambil nonton lur dan subscribe-nya subscribe juga lur ya. Satu lur, mendekat lur. Kita cari yang tepat lur. Nanti kita bidik Uh, mantap, Lur. Wih, alhamdulillah, Lur, tamat. Dapat poin lagi, tambah lagi, Lur. Mantap. Black hole emang mantap, Lur, Lur. Uh, mantap lor poin datang satu langsung poin lor mantap uh lokasinya mantap lagi gitu, lur, sebenarnya aku datang lagi satu lor biaya gak jauh lor coba kita pikir sini loh setengah dot hai Point Oke, okay, nanti kita ambil ya, mantap. Nah, itu. Gambar sedikit kurang jernih lur ya karena waktu cukup sore. Sudah cukup sore nih sekitar setengah 6 lah Oke, kita lanjut lagi lor, mampu nanti ada yang datang Oke, mantap Selamat menikmati keluar Kita ambil lor. Masuk dalam bandar dia Hai nah, itu poinnya dulu Oke nanti kita ambil dulu Masuk dalam bandar dia Tolap dulu Tolap dulu lah ya, poin-poin yang tempat tadi uh, sewaneng ya mantap banyak lor, paruannya lor kita ambil dulu oke okay. sudah kita ambil, dan alhamdulillah kawan dapat tambahan lagi dan sebenarnya kita hari ini huntingnya itu uh, ingin ini lor ya mencoba apa namanya uh, mimis black hole ini lor ya bagaimana keakuratannya, dan ternyata cukup lumayan lah untuk kita bawa hunting, sangat uh, cukup akurat juga. Kita mau main setengah dot, main satu dot itu uh, sangat mantap, kok ya? Cuman, saya rasa cukup uh, kegiatan kita hunting hari ini dan dapat beberapa dapat poin dan sudah saya cukup. Jadi diputuskan untuk disudahi loh. Teman-teman uh, sendiri yang menilai bagaimana mimis black hole ini 10,5 grand. Tapi kalau buat pribadi saya ya, Lur ya, cukup lah untuk hunting sangat mantap, apalagi untuk uh, long itu sepertinya nggak nggak ini ya, nggak terlalu oleng dia, karena biasanya kan pendek dan roknya tuh sangat uh, apa namanya ya, sikit Lur ya, jadi bagus untuk main long eh uh, Kita sudahi Lur ya, hunting kita kali ini, sebenarnya, sebenarnya tadi sangat penasaran menurut sama uh, mimis ini. Bagaimana ke pertanyaan dan sudah terbukti. Poin juga sudah dapat dan mimisnya sudah saya uji. Sangat bagus. Oke. Okay. Dan ikuti terus keseruan saya selanjutnya di konten-konten yang lain lur ya. Jangan lupa dukung terus. Mantap. Sawenang, Lur. Oke. Okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.